Sekarang saya nih, setelah sering belajar habis, ternyata bahasa riaknya nabi itu sebagai energi tauhid. Bahasa riaknya nabi baik itu masalah akam fikih ya, kayak kobelani Rasulullah, Wa, waso so, masalah fitrah manusia, kayak kebutuhan biologis, nabi juga meneka Masalah keluarga, nabi ya sering bintang tujuh ini, paham ya keliru cara dia bimbing, tapi itu menjadi seni bazariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan nabi ini secara bazariah umumnya bazariah hingga beliau tidak pernah berposisi kaisan terlalu sempurna asli meleset, melesat ya gepenget. Nah repotnya umat Islam karena keangkuannya sekarang itu banyak yang begitu cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Kalau Wongjenya meyakini Insyaallah berlukan istuak sulta waktu. Patok ibu mi, menguapkanmu irukin bumi berbumi. Patok irukin materi rongga Tapi itu berlebihan, menguapkan <tik> irukin yang tidak nanti patok eroboh. <tik> <tik> Tapi itu di kita akan sering begitu. Kalau sudah mengidolakan orang, semuanya patok karek mi karembaiki. Naik tahun itu bumi rakarukaruk. Malah, ini orang malah taruh-taruh. Oke, problem tauhid, dia problem apa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan Mukodimah Niki? Ini gue istighoroy, kenapa saya menerangkan dengan Mukodimah ini? Pada akhirnya kita tahu V fast will Bahwa teori saya ini benar, dan saya sampai ketemu Allah gengen ini. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah, gue belum pendapat dengan ini. Kenapa saya beri Mukodimah demi Kijang? ketok nak teori kulo bener sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur itu bahwa pada pas silil kodok nanti ternyata Adam itu gak siapa-siapa ya tidak siapa-siapa gampangannya caro jawa jepitin kabe orang yang kita idolakan, kita sakralkan, jepitin kabe, ngadepi Allah jepitin kabe nulia ada naksin, nulia ada naksin nulia ada naksin, nulia ada naksin ini ini narob bikot hodh balyoma layak dok oblah, wala layak dok balyoma But Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan juga tidak akan murka kayak ini lagi Nasi, wabah oh, urusan itu Nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini nak-nak ini yang diceritakan di hati siapa itu Nabi papan atas semua Apa mana Nabi biasa ke estril kifel, apalagi anehlah malah hilang <gulah> <no? gulah> ini yang diceritakan di kisah Telko nabi Nabi papan atas no isa Nusa, nabi-nabi papan atas, nabi keren gara nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya, dari sini kita tahu, tetapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basaria. Sebagai apa? Basaria. Aniku luwih sering ditakoki kalanan tiyang-tiyang. Gus kapan iku niran kaya kiye tenang Nah, aku ra tenangan, niku malah kaya tenang. Nah, nek tenangan itu malah kok nabi saw. <tuh> <tuh> di duara tenananku, jadi tenananku maksudnya ya, tapi itu kasus tidak-sidak akan mati ya <luluh> itu energi betul, secara patut lu energi betul kalau ini disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. ini kemauan tidak siap, ya? karena untuk menjaga energi ini apa? Tau. Memang kita punya mitos tentang pengetahuan yang ilmu ya, misalnya tentang ada wali abdal, wali abdal, wali Autad, dari ya abdal, ya Autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. tapi maksudnya dulu itu udah begitu, udah nggak kayak sekarang yang ekstrim, tambah rawi, tambah apa ya. Tarawih tambah tentang wali abdal, wali abdal, wali abdal, wali abdal, wali pas wali abdal, wali abdal, wali abdal, wali abdal, wali abdal, wali mangan malah Sebetulnya ada begitu maksudnya karena kalau maksudnya begitu akan melogain apa tahu